Welcome back to my channel Baiklah kita akan membahas tentang antenatal care Apa itu antena care? Jadi merupakan kunjungan ibu hamil ke bidang, Atau bisa juga ke dokter sedini mungkin ya. Semenjak ia merasa hamil Untuk mendapatkan pelayanan atau asuhan guna mencegah terjadinya komplikasi obstetri Bila mungkin dan memastikan bahwa komplikasi dideteksi sedini mungkin saat ditangani tangan secara memadai ya. Jadi pelaksanaannya itu minimal satu kali kunjungan selama trimester pertama yaitu kurang dari 14 minggu, Dan satu kali kunjungan selama trimester kedua ya. Kira-kira 14 sampai 28 minggu ya. Dan juga dua kali ya kunjungan selama trimester ketiga antara minggu ke-28 sampai ke-36. Tapi eh, jika ada pergerakan janin yang berkurang atau menghilang dalam 12 jam, itu boleh segera datang, ya. jika usia kehamilan di atas 16 minggu nah, jadi kalau untuk memperkirakan umur ke keakhirannya nanti, ANC itu kita pakai rumus Nagel ya Jadi dari HPHT itu di harinya itu ditambah dengan 7, kemudian bulannya dikurang dengan 3 ya Dan tahunnya ditambah dengan 1 Ya kenapa harus hati-hati nih? Jadi hari pertama hair terakhir itu ya kita berkaitan dengan dasar siklus ovarium fase folikuler, ovulasi dan juga fase luteal. Nah jadi untuk ANC atau standar pelayanan antenatal itu ada 10 10 buah ya. Jadi yang pertama kita uh, timbang dulu badan dan ukur tinggi badan sepuluh t. Ya. Yang pertama, berat badan dan tinggi badan tadi Yang kedua, tekanan darah Lalu, status gizi Untuk kita ukur lingkar lengan atas ya. Ukur tinggi fondus uteri Tentukan presentasi janin ya Dan jantung janin Lalu, screening status imunisasi tetanus toxoid Dan juga kita berikan imunisasi tetanus toxoid Lalu pemberian tablet besi, yang ketujuh puluh tablet besi ya, selama kehamilan lalu kita tes lab sederhana seperti golongan darah, hemoglobin, protein urin atau berdasarkan indikasi ya seperti kita cek hepatitis B, antigen sipilis, HIV, malaria, atau TBC ya lalu yang T9 itu kita tetap laksanakan kasus dan juga kita lakukan nah tombol bicara atau konselingnya Ya, jadi, status gizi ibu hamil, kita harus deteksi kekurangan energi ya, pada ibu hamil dengan lingkar langan atas, berendaki ya. Jadi, kalau dia kurang energi pada ibu hamil ini, jika lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm. Dan memiliki satu atau lebih ciri berikut. Pertama, ber berat-berat hamil kurang dari 42 kg, tinggi badan ibu kurang dari 145 Sentimeter, IMT sebelum hamil itu kurang dari 17 kg per meter persegi Lalu kadar HB kurang dari 11 gram per ya. Kemungkinan anemia, Lalu kalau untuk tekanan darah, itu yang normal Sistolik yang kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80 ya. Nah, lalu jika lebih dari itu maka meningkat kita pakai parameter American Heart Association Lalu untuk tinggi fundus uteri ini patokannya kita dari tali pusat ya atau umbilicus itu 20 minggu Kemudian yang paling atas prosesus poideus itu 36 minggu dan di bawah, yang paling bawah simpisis ya 12 minggu Nah di antara umbilicus dan simpisis itu kalau dia naik tiap dua lebar jari itu naik dua, dua minggu Kalau di antara, antara umbilicus dan ipoidius itu tips naik satu jari itu berapa dua minggu ya kemudian kita lakukan penutupan presentasi dan jantung janin ya jantung janin itu kita cek di minggu ke tujuh sampai ke delapan dengan USG atau minggu ke 10 sampai 12 minggu dengan Doppler ya lalu presentasi bisa kita lakukan dengan pemeriksaan luar dengan Leopold 1 3 atau USG transabdominal ya. Kemudian DJJ itu normalnya 120 sampai 160 ya. Kalau lebih dari 160 itu takikardi abnormal, kurang dari 120 itu bradikardi abnormal ya. Ya Leopold bisa dilakukan jika usia lebih dari 28 minggu. USG itu dapat nanti kita nilai biometri janin Sejak usia 5 minggu kehamilan, yang pertama ya, 5 sampai 8 minggu itu bisa kita cek gestational sac akan kehamilan. Kemudian minggu ke-8 12 itu bisa kita eh, nilai crown ram length ya, kepala bokong Lalu bipari, bipari atau diameter, head and abdomen circumference dan juga femur length ya, pada trimester ketiga. Ya nanti status TT itu TT stock set kita minimal dua kali selama kehamilannya jadi kita TT1 itu saat pertama kali ANC ya. kemudian TT kedua itu sekitar 4 minggu setelah TT pertama nah kemudian TT ketiga 6 bulan setelah TT kedua atau di kehamilan selanjutnya ya. lalu bisa TT4 1 tahun setelah TT3 dan juga bisa titik 5 ya setahun setelah titik 3 ya lalu pengeriksaan lab tadi yang wajib diperiksa satu ada HB, tulang darah, glukosa urin protein urin ya. kemudian untuk pencegahan infeksi dari ibu ke janin seperti hepatitis, malaria HIV ya boleh kita periksa juga TB lalu trimester 1 kita periksa torch infection ya Lalu kalau anemia, anemia dalam kehamilan yang perlu kita cek itu Hb-nya ya. Sebelum kehamilan itu 120 sampai 12 sampai 15,8 untuk satuan gram per desiliter atau 120 sampai 158 untuk satuan gram per liter ya. Nah trimester pertama 11,6 sampai 13,9. Nah, trimester kedua itu sekitar 9,7 sampai 14,8 yang normal trimester ketiga itu 9,5 sampai 15 ya dan ada patokan lain seperti dari WHO ya WHO itu kurang dari 11 dianggap anemi kalau CDC itu per trimester trimester 1 itu kurang dari 11 trimester 2 kurang dari 10,5 dan trimester 3 kurang dari 11 lagi kalau ada postpartum itu HB-nya biasanya kurang dari 10 ya dianggap anemi jadi kita untuk anemi ini dalam kehamilan kita berikan tablet besi ya pada ibu hamil, mulai trimester ketiga Sulphas itu kita berikan 325 mg siap, 60 mg tablet, ya 2 kali 1 selama puluh hari tapi folat pada ibu hamil itu mulai trimester pertama dosisnya asam folat itu 400 mg atau 600 mg tablet 1 kali 1 selama puluh hari ya, Kalau vaksinasi ini yang di Indonesia biasanya hepatitis A, hepatitis B menjenggut tetanus ya pada ibu. Kemudian untuk tamu bicara jangan lupa kita konseling keluarga persiapan persalinan dan juga kita berikan dukungan emosional pada ibu ya.